Oke okay, teman-teman, hari ini saya kedatangan penduduk lokal yaitu sekitar daerah Gunung Bunder Dan dia bercerita bahwa ketika akan mencari uh, tanaman hias yaitu tanaman janda bolong yang sedang viral Sehingga dia mengalami sesat ya, tersesat ya di Gunung salah. Hmm, salah itu, ya. Oke, okay. uh, kita perkenalkan dulu uh, namanya siapa? Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Iqbal, asli lokal di sini. Saya bertekad untuk mencari janda bolong, hmm. di gunungan. Iya, iya, ya. Dari awal saya udah agak hmm. takut gitu ya, hmm. karena teman saya agak sompral bahasanya. Hmm. Agak... Berapa orang tuh, kira-kira waktu itu? Tiga orang. Oh, tiga orang, teman orang. Uh -uh. Setelah itu, setelah itu saya dari rumah juga agak gimana gitu ya mm -hmm. agak serseran nanti mm -hmm. gitu saya ya udah saya ikut juga lah tuh sebenarnya hari itu perasaan udah nggak enak ya iya mm -hmm. udah gak enak mm -hmm. Mm -hmm. tapi tetap memutuskan untuk berangkat iya karena memutuskan mm -hmm. untuk berangkat tergiur sama janda bolong harganya yang seratus juta itu mm -hmm. itu mm -hmm. ya udah saya tekad ikut juga gitu kan dari rumah jam sebelas, sampai oh, ya ya. ke Curug Pangeran. Hmm, uh, curug lewat pangeran. Curug Pangeran. Iya di wisata tuh. Tujuannya ke ke Kawah Ratu. Oh Kawah Ratu. Uh, ke Kawah Ratu. Ya, kan? ya. Nah. Dari perjalanan, dari awal mau jalan nih baru, baru awal mau jalan, mm -hmm. dia bilang gini, mm -hmm. nah, kata bahasa Sundanya. Mm -hmm kita mah orang sini gunung-gunung kita gitu kan nggak mungkin kita tersesat gitu walaupun kita orang lokal tapi kita masih tersesat gitu oh iya iya nah, dari perjalanan kita mulus-mulus aja gitu kan saya dengar-dengar uh, temannya itu agak sompral ya agak apa sih sombong atau apa gimana katanya iya oh, oh dia bilangnya apa waktu itu dia bilangnya gini saya pernah berburu ke Gunung Gede, oh. mm -mm. berburunya, berburu ini babi, babi liar, babi hutan, oh. itu kan, itu sudah saat di atas, itu masih di perjalanan, eh, masih di eh, perjalanan, sudah gitu kan, satu lagi, mm -hmm. Mm -hmm. bilang gini, "ya udah, ini kita gunung-gunung kita, ya mm -hmm. kan?" Gitu. Tapi saya selalu istighfar gitu, "ya Allah, ya gitu kan. Ya, nah, ya. kita demi keyakinan lah, gitu. yang penting kita selamat, selamat, tujuan, ya, gitu. gitu begitu saya melanjutkan perjalanan terus teman saya lari-lari ya, seolah-olah dia punya eh, apa gunung itu punya sendiri punya lah, sendiri gitu. oh. Oh. kan saya udah di belakang terus ditungguin hmm. hmm. kan saya hmm. mah takut gitu kan iya karena penduduk lokal itu biasa lebih tahu lah ya hmm. keadaan di atas sana di gunung gunung di gunung salak ya. iya terus begitu nah, gitu kan saya nyampe tuh jam hmm. sampai jam 3, jam 00. Ki... Oh enggak, keberangkatannya jam berapa? Keberangkatannya itu jam 12. Jam 12 sampai ya, zuhur berarti habis ya. Heeh. Hmm. Pas ajan Iya, pas, ya, pas, eh, pas ajan maghrib. pas ajan zuhur. gitu. Hmm. Tujuan ke ke Kawah Ratu. Kawah Ratu. Hmm. Kawah Ratu. Begitu nah, kan nyampe tuh. Untuk hmm -hmm. nyampe kan kita setengah jam di Kawaratu jam tiga jam setengah empat baru kita pulang Oh kita mau pulang tapi mau cari sambil cari, cari janda bolong, janda gitu bolong. Kan. Hmm, udah cari janda bolong nih hmm. kita melewatin, enggak ada mm -hmm. jalan setapak, enggak ada pokoknya kita cari jalan sendiri mm -hmm. aja gitu kan mm -hmm. awalnya cari jalan sendiri aja kita ketau gitu yeah. kan orangnya sompral yeah. tapi bukan saya yang yeah. yang lurusin itu jalannya yang mm. ingin berjalan kayak gitu jadi membuka jalan ya? iya, buka jalan bukan sendiri, jalan dia. sendiri. Dia kan saya ngikutin sebenarnya itu bukan tempat pendakian ya? bukan oh. mm -hmm. nah. Terlalu jauh, mm -hmm. Mm -hmm. terus ada suara-suara yang aneh-aneh juga gitu kan. Mm -hmm. Ini udah terlalu jauh dari Kawaratu mm -hmm. ke arah pulang kita. Yaudah. Ya udah, kan, kalau kita diterusin ini mm -hmm. bisa sampai ke ini apa namanya pelabuhan apa bukan tuh? Mm -hmm. Sukabumi. Sukabumi. Iya gitu. Sukabumi. Ya udah saya balikin lagi tuh mm -hmm. diarahin lagi. Jadi hmm. hmm, arahin lagi sama saya tuh kan, udah balik lagi lama juga itu, perasaan lama lah gitu. Tapi di saat itu udah dapat pohon-pohon hmm. yang pohon hias itu oh, belum, situ belum, masih mencari ya? Masih mencari, hmm. ya. masih mencari. Pas ketemu lagi jalan Kawah tuh, mm -hmm. kan udah kelihatan. Nah, di situ nggak ada jalan sama sekali. Oh, kayak tertutup tur -tur ya. Iya, mm -hmm. Seharusnya kita di Kawah tuh tahu jalan pulang. Oke. Okay. Mm -hmm. udah. Udah gitu ngebleng tuh pikiran, nggak tahu kemana Terus ada suara-suara. Oh, banyak orang. Oh. kan gitu. Oh, di atas gunung itu seperti iya. banyak orang. Mm Heeh, -hmm. oh, orang. Nah, Udah tahu banyak orang, ya? Kita ngambil, tenang ya, oh, udah, udah tenang, gitu. gitu kan? Nah, udah gitu, saya ngambil kembang, mm -hmm. kan? Ngambil kembang juga, mm -hmm. sambil pulang lah, udah deket, kan? Yeah, gitu, deket, deket. udah banyak orang, mm -hmm. terus udah banyak saya ngambil kembang, udah mm -hmm. perjalanan, nggak tahu tuh di mana. Mm -hmm. Tapi ada suara, saya ngikutin suara, sambil mm -hmm. ngambil kembang. Itu itu banyak orang oh, rame iya, lah, mm -mm. padahal di atas gunung ya, iya, padahal di atas gunung mm -hmm. gitu. Terus ada suara ini, apa suara motor? Hmm. Suara hmm. orang yang cebur kali cibur gitu, kan? ngecebur, cebur ya, ya, rame, ya. rame, rame, loh. tunggak orang rame, kayak pasar hmm, hmm. Gitu. Hmm, hmm. gitu. Ada suara mobil, hmm. Hmm. tapi di saat itu masa kejanggalan enggak bahwa itu sebenarnya hanya patah morgana atau perasaan enggak, enggak ada sama sekali. Belum, oh situ. belum. belum tapi ada burung satu kan kita oh, jauh lagi jauh lagi ada suara burung satu gitu kan hmm. kayak burung apa tuh bunyi gimana bunyinya kayak private gitu gitu kan tanda itu tadi iya. nah selalu ngikutin tuh dari situ selalu ngikutin oh mm -mm. kemana pergi iya. selalu ngikutin selalu ngikutin suara itu burungnya ada burungnya juga kecil oh, hmm. tapi suaranya kencang kencang gitu gitu. Saya bawa kembang banyak kayak gitu, oh, udah oh, banyak Tiba-tiba ya hujan. hujan. Oh, mm -hmm. Hujan. Terus kita jalan lagi. Hujan. hujan. Oh, mm -hmm. Hujan. Terus kita jalan lagi. Reda lagi. Di saat itu enggak bawa mantel, enggak bawa apa? nggak bawa apa-apa. Luar biasa. Enggak mm. bawa apa-apa. Namanya juga mau ngambil kembang ya kan. Yeah, nah, yeah. Eh, sambil itu sambil ke kawah gitu. Sambil mm -hmm. main gitu saya terus jalan naik lagi naik lagi ada suara naik lagi ada oh. suara naik lagi suara oh, sama iya suara orang itu oh, seolah-olah ya, ya di atas tapi waktu itu masih tetap tidak sadar belum belum sadar itu ya, ya, ya. pas di atas kok kita jalannya ke Syria gitu mm -mm. udah naik gunung gitu naik gunung mm -mm. lagi tuh mm -mm. kok ini mah kayak kapal sukoi yang jatuh gitu oh, kan? ada proses nah, ada belahan tebing, belahan itu. itu ya tebingnya. Apa sih? kalau yang saya tahu itu. Uh, apa sih namanya logokan? Logokan iya, oh, ya. Itu emang tempat Sukhoi di situ. Oh, Sampai ke situ Iya. Sampai oke. ke situ ke sasarnya <tuk> Terus oke. saya turun lagi tuh di situ. Nah, nah, kita berarti udah ngerasa takut kan? Iya. Ya, aneh, orang aneh, orang. aneh ya. Aneh ya. Nah. Si bunga itu saya buang, buang, dan buang terus. Saya ngikutin jalan ke bawah, terus saya gambar gitu, wow, oh, oh, gitu kan. Oh. Terus di situ ada apa? Nanas itu, mm -hmm. nanas duri itu, kaya nanas duri, duri. Iya, iya. Uh -uh, pandan duri, dibilangnya itu kan. Waktu itu udah jam berapa tuh? Sekitaran ada jam setengah lima. Udah, udah sore sekali udah ya, sore. Uh -uh. Begitu, kan, saya takut nih, teman-teman, mm -hmm. bilang ini eling eling kalau bahasa indonesianya sadar ya apa sadar. kalau eling itu apa namanya ya sadar ya, lah, ya, gitu. bud, ya ingat pada Allah ya hmm. di situ ada rumput hmm. diinjak kok turun ya nah, gitu sama daun hmm. eh, sama rumput-rumputnya gitu tuh oh hmm. seperti apa namanya hmm. Lumpur, iya, oh, lumpur, lumpur masuk ke dalam gitu ya. Oh. Terus ada batu tuh, kebetulan ada batu. Uh -uh. Sama saya dilempar gitu, kok ngikut oh, gitu kan. Ya gitu kan luas banget ya. Yeah. Nah, saya balik lagi ke atas, mm -hmm. terus lagi eh, ke atas lagi, terus saya nyasarin itu lagi pohon pandan, oh, pohon pandan. pandan, duri itu, duri gede-gede ya. Dari situ kita, uh -huh. kita Nggak bisa ngomong apa-apa yang hanya kita bisa berucap ya mm -mm. Kalau kita kemalaman di sini, kita harus naik ke atas yes. Kalau misalkan kita naik ke atas, ke atas pohon, kita tidur di atas pohon Tahu sendiri binatang mm -mm. buasnya kayak gimana mm -mm. Namanya di hutan, mm -mm. bisa aja dia naik kan Kalau rimau-rimau itu, itu Itu di saat perjalanan, ada nggak yang aneh seperti suara-suara yang mengikuti atau Ada aku? banyak seperti binatang, kok, oh, so -so, oh, biasa seperti itu kan? Jadi angin, oh, angin, angin mm. itu seperti angin hujan ya. Waktu itu ya, hujan berarti udah kondisi basah ya, iya, Oh, untuk kita hipotermia ya. <tumpas> Dari atas juga sampai lihat lumpur itu ketemu lagi nanas pandan. Yang, itu yang duri ya. gede gede gitu oh, itu, ya. Itu itu lima menit hujan, lima menit reda, lima mm. uh. menit hujan, reda gitu. Terus sampai kita sadar gitu kan. Nah, yang temannya Sompral itu mengalami kejadian apa itu? Yang merasa bahwa dia uh, pernah naik ke gunung uh -huh. ini, ke gunung itu yang ya yang, yang bilangnya itu, jujur ya, maaf ya yang agak sedikit uh, ya sombong lah. Yeah. Itu apa yang dialami? Dia kakinya ngejendol gede. Oh, hmm, hmm. dari kakinya jendolan gede. Boleh tahu namanya atau sebut saja inisial Biasanya a aja ya a aja lah ya hmm. karena kita mungkin uh, apa sih namanya uh, untuk private uh, pri uh, orang tersebut ya begitu hmm. uh -huh. uh -huh. uh -huh. nah, kan saya bingung juga hmm. Hmm. ya kita berdoa aja sama Allah ya yang penting yeah. kita selamat dari tujuan eh dari awal Pengen balik ke awal lagi, kita mm -hmm. nah, datang dari awal, kita balik ke awal lagi gitu kan? Mm -hmm. Terus alhamdulillah tuh disitu, mm -hmm. ada pohon, bukan pohon, mm -hmm. rumput, rumput semua berduri, mm -hmm. semua berduri, sini semua udah pada balita, <kuh> baret. Iya, baret, luka-luka, luka-luka iya. semua, luka-luka semua, mm -hmm. gitu ada jalan. Itu jalan ternyata jalan ini apa? bekas-bekas babi, babi hutan. Oh, utan. iya iya iya. babi hutan. Karena buka jalur ini, ya. Bukan yang dilalui biasa sama pendaki, ya. Iya, heeh. Terus ada rumput-rumput berduri. Heeh. Mm -mm. saking tebalnya ya. Mm. Terus, itu enggak ketemu jalan, ya. Enggak ketemu jalan. Wallahu alam tuh saya Mau pasrah, udah pasrah, oh, ya. pasrah intinya kan gitu. Hmm. teman saya udah lemas yang sampral itu. Hmm. Udah, udah diseret-seret, iya kan? udah diseret itu juga. Hmm. Diseret begitu pakai kayu lah gitu. Kayu hmm. emang dari awal saya bawa kayu hmm. sampai mau pulang juga. Kayunya saya bawa, hmm. oh, itu hmm. yang di pukulin lah tuh si rumput-rumput terbukanya tuh ya, terbuka digini giniin terus udah hmm, hmm. gitu jadilah lorong ya kan jadi lorong hmm. Hmm. dari situ saya mikir ada ada jurang itu kan jurang gede oh, uh dulu hmm. ya. jurang dalam tuh hmm. lumayan dalam hmm. gitu. dilalui juga jurang iya, gitu. itu di saya ngebantingin badan sendiri oh. kalau teman merosot ke ininya ke pinggir-pinggir karena memang nah, tidak ada persiapan ya tali ada. atau apa ya memang iya emang nggak ada apa adanya ya Wah, biasa ya awalnya kan bianya hmm. sompral tadinya gunung-gunung kita sendiri masa yeah. kita harus tersesat yeah, gitu. merasa bahwa hmm. penduduk Wah. asli lah iya hmm. penduduk lah iya oke oke oke itu hmm. ketemu jurang kan jurang cuman jurangnya enggak panjang cuman gombangan gini aja nih oh hmm. iya tapi ada air di situ ada air hmm. Hmm. saya bantingin badan sendiri sampai ke bawah oh, banyak batu-batu hmm. juga teman saya merosot yang satu lagi kena akar ini apa namanya paku yang paku. gede hmm. Hmm. paku yang gede gini nih terus jatuh kan dia gak bisa jalan apa-apa ini juga udah Pengkang udah gede, oh, ya oh, udah kena gitu kan. Udah saya dari bawah sambil nyeret dia, gitu kan. Oh, diseret gitu, sudah ya? dia. Terus udah dari situ saya mikir lagi kalau kita gunung pasti airnya ke bawah. Iya, ke bawah ke pedesaan. Naguri ya, ya, dari Naluri situ dia. Iya, Ini oh, putih itu aja. Putih. Oh. Nah, ada air sedikit saya ngambil wudhu sama teman-teman hmm. gitu kan, ngambil hmm. sama teman-teman hmm. minta keselamatan, alhamdulillah hmm. dari situ tiba-tiba si daun jatuh waktu ah, itu hudu. iya, oh memutuskan wudhu hmm. karena ada panggilan atau atau ada perasaan apa gitu disuruh wudhu ya kita eling aja gitu oh ingat ya eling oh, pada Allah ya pengen selamat pengen, hmm. pengen dari awal hmm. uh, dari awal kita datang pengen ke awal kita balik lagi gitu kan yeah, yeah, yeah. Nah, dari situ pohon-pohonan itu kemana yang di, yang udah dapat uh, dibuang Oh dibuang, dibuang. untung dibuang Iya, ya, dibuang pohon-pohonan itu kembang-kembangnya begitu hmm. ambil wudhu terus datanglah si daun tuh itu bukan rekayasa bukan demi Allah Bukan rekayasa, ya, ya, ya. bukan rekayasa. Saya benar-benar yang ngalamin iya, Mati, hidupnya pasrah ini sama Allah. Di situ ya. mau mati di sini juga gak apa-apa. Itu, itu karena sudah Allah. mau, ya, udah karena udah sore sekali, Iyi, udah, udah mau selap ya. ya, udah mau maghrib ya. Uh -uh. Di situ turun tuh pas saya udah beres duduk, nah, si daun tuh nempel ke sini, oh. jatuh gitu. Iya hmm. iya iya, cabangnya gini nih tiga, kayak singkong hmm. daun singkong gitu kan, hmm. yang ke sini bagus, hmm. bagus, yang ke sini bagus, yang ke sana jelek. Hmm. Hmm. Nah dari sini saya ngambilkan kan ngiblat nih, hmm. kalau kita ngiblat nih kan gitu, hmm. nah, kita turun gitu, si air airnya segini, hmm. ya kita terus suri itu air dari segini dari kecil dari kecil iya kecil dari kecil, ya, dari kecil. Oh. Dari atas itu kecil, setelah ya? wudhu, ngeliat apa? Daun, daun ternyata mm. yang ini rusak, mm -mm. kan? Yang ke ini rusak, mm. Mm. Yang ini ke air juga, ini bagus. Yang, yang ini oh, yang dipilih bagus. yang bagus, yeah. yang tanda, tan, apa? Tanda yang ke bagusnya yeah. diikuti. Mm -mm. diikuti ya, oh, ternyata aliran ada aliran air mm -mm. Di situ, ngikutin. ngikutin Hal aliran air, Alhamdulillah ya, makin gede, makin gede, wah ini pasti ke kampungan, ke perkampungan gitu kan Biarin saya mau ke Cianjur, mau ke Sukabumi, yang penting saya ketemu perkampungan itu kan Daripada kita tersesat mati yeah. di situ, yeah. kan kelaparan yeah. di situ, tidur gak bisa <laughs> Badan yeah. udah pada lemes, mau naik ke atas ke pohon juga, mau tidur di pohon teman saya gak bakalan bisa, itu gak udah bahasa iya udah basah udah lemes dari air, mm -hmm. udah makin gede, saya mau pulang nih, mm -hmm. itu arah itu mm -hmm. arah kepulangan ternyata udah. itu, mm -hmm. Udah mau pulang ya hmm. arah kepulangan, mm -hmm. sama saya diseret, mm -hmm. ada air agak gede, mm -hmm. dislonjorin dia di ini ini gitu, kan lemparin kita, terus sih, nah, kita udah capek, udah putus asa, gitu putus ya? asa, nggak mm -hmm. ketemu temu mm -hmm. gitu kan? Di mindset di otak kita yang itu yeah, mau oh, pulang, oh, pulang gitu, pulang ya. hmm. dari awal pengen mm -hmm. balik lagi ke awal gitu kan? Mm -hmm. nah, gitu, ada cair eh, air pengaduan tuh, ada mm -hmm. air pengaduan. Oh pertemuan, Iya yeah. pertemuan air. Maksud, gitu kan. mm -hmm. Sayaing di sininya nih, yang arah juru belakang ini. Oh, iya iya, oh, iya iya. Di situ iya, iya. ada pertemuan. Itu. Mm -hmm. Ternyata itu uh, sebelum itu nemu peralon dulu pipa. Oh pipa pipa, pipa air iya, yang nah, ke warga oh, itu tuh. Iya, oh. Saya ngambil wudhu lagi, udah pasrah di situ, oh, udah pasrah ngambil wudhu lagi jarak 15 meter, ting tahu berapa tuh, kita nemuin pipa. Alhamdulillah dari situ, mm. Mm -mm. lega, ya kan? udah lega, dia tahu biar ikut mau kemana. Yang penting ini udah ada orang di sini. Iya. Yeah. Uh. Udah ada orang, udah pernah orang sini gitu kan? Terlihat mm -mm. mm. Terlihatlah ya bekas-bekas tenang dari situ, Alhamdulillah tenang, tenang. terus terusuri. terus terusuri itu tapi sambil baca-baca? iya, ha, sambil istighfar istighfar gitu, si Pralon si Pipa itu mm -hmm. arahnya ke ini lagi, bukan ke air tapi mm -hmm. ke ke hutan, ke hutan lagi mm -hmm. nah, dia, teman saya pengen gini, kita ikutin si Pipa itu Oke, okay. tapi kalau kita ikutin pipa itu, takutnya buntu. Okay, iya kan gitu? Okay, iya, oh, iya, takutnya buntu. Buntu biasanya buntu. emang buntu. Iya, gitu kan? Takut buntu, mm -hmm. takut ada yang ngambil. Gimana mm -hmm. gitu kan? Namanya juga di gunung. Terus ya, saya tekad kita terusin jalan air aja. Oh, naluri ya ngikutin air. Kita gunung gini, mm -hmm. pasti kita ke pertampungan si air. Mm -hmm lama banget itu juga itu pun Jangan. juga untung-untungan ya, uh, untung ya iya, sebenarnya. Bah, sambil bawa teman juga yang udah lemas lemas ya, teman. berarti mereka uh, teman itu udah diseret-seret ya mm -hmm. kakinya yang apa bengkak gitu ya iya, uh -uh. Hmm. Iya. Terus? lama banget itu juga uh -huh. nah, baru tuh ketemu perpaduan air itu Hmm. Ah, perpaduan air itu begitu ada sesajen di gitu kan ya oh sesajen ada disana. sesajen juga iya hmm. ternyata di situ ada ini juga apa namanya maung ya maung gitu oh ya iya. macan, oh, macan macan ya macan itu pas pertigaan air gini hmm. di atasnya pohon itu sarang maung oh sarang macan sarang macan yeah. kan? Sama saya dimakan tuh, si telurnya Sesajen hmm, itu Sesajen itu saking laparnya oh, Saking lapar ya kan mm -hmm. nah, juga laparnya Udah lapar ya, udah lemes badan Terus ada, ini juga kopi, kopi hitam mm -hmm. Kasih sama temen gitu kan Diminum, hmm. Wah, enak itu oh. <laughs> Biar kuat lagi gitu Udah saya pulanglah lah dari situ nerusin mm -hmm. perjalanan tuh Belum-belum ketemu ini arah mana-arah mananya, hmm. daerah mana-daerah mananya. Terus lama lagi ada sekitaran setengah jam. Hmm. nyampe ke lokasi. Eh, pas di ini apa? Udah jauh dari pertigaan, pertigaan. itu si air, hmm. perpaduan. Ada tempat kayak kolam. Hmm. Nah, dari situ ada tanjakan juga. Hmm. Hmm. Hmm. Ada tanjakan. Dari dari situ saya tenang, kan gitu. ya. Pas tenang gitu, nanjak, Kek. udah lemes lah. Gitu. Udah. Iya hmm. udah nggak makan soalnya. Hmm. Ya, udah jam. Pas nyampe ke atasnya, pas beres tanjakan itu, mm -hmm. ternyata ada jalan ke arah kawah lagi itu di situ. Ternyata tempat pertama kita jalan cukup <laughs> rangon hill di situ jadi dari awal di situ tembusnya ke situ lagi ke situ lagi alhamdulillah padahal kita nggak bakal yakin ya tembusnya bisa ke bumi kemana iya gitu, gitu. Hmm. alhamdulillah dari situ hmm. kita yakin pengen pulang dari awal apa berangkat dari awal pengen pulang ke awal lagi nah yang itu. temennya hmm, kakinya itu bagaimana Be begitu Sembuh. Langsung sembuh. Iya. Pas di oh, ketemu jalan mau ke kawa itu, pas kita perjalanan itu, mm -hmm. uh, pas dataran, dia sembuh. Enggak, apa-apa, nggak apa-apa. Mm. Ya, saya hmm. udah dibawa ke alam yang beda ini. tadi uh, Saya cuma mau tanya itu ya. Nah, di saat uh, putus asa gue itu, seandainya gitu ya, uh, ini kan kau udah maghrib kan? Mm -hmm. Itu nanti kalau mau tidur tuh rencananya mau di mana itu? Enggak kan bawa tenda, enggak bawa apa, perbekalan, enggak ada gitu. Ya mau tidak mau naik ke atas pohon Oh hmm. Karena disitu masih banyak harimau ya? Iya maunya. Banyak ular juga Banyak ular ya Tahu sendiri Gunung Salak tuh kayak gimana? Iya hmm. Hmm. Uh, Waktu itu Ada enggak di saat jalan Suara-suara apa yang yang didengar sama? Kau suara-suara apa? -suara Teman-teman, banyak, teman. Banget. banyak hmm. ya. Hmm. Ada suara anak kecil, hmm. ada yang loncat-loncat ke terjunan itu, ke apa? Mandi. Oh, ada yang mandi, gitu kan? Yang loncat-loncat. Hmm. Soalnya rame, ya? hmm, rame di perjalanan itu. Terus hmm. suara motor, suara mobil. Oh, hmm. ya, iya, Kalau iya. suara binatang, cuman burung doang bukan burung, burung, burung doang yang yang ikutin itu juga mm -mm. yang ikutin dari awal tersesat diikuti ya? oleh burung. burung itu tapi alhamdulillah ya itu masih bisa bertemu lagi di tempat semula ya iya alhamdulillah ya, ya, ya, ya. tidak tidak ada apa sih namanya kawannya itu di saat selesai ketemu ke tempat semula Nangis semua Oh nangis semua. nangis semua Karena udah putus asa sekali ya Karena itu kan Kejadian yang tidak terduga ya Tadinya hanya untuk Mencari bunga Pohon hias, bunga Janda bolong, ternyata Iya, iya, ya. Saya memahami lah bagaimana Soknya itu ya Mereka bertiga Nah, kira-kira Apa yang disampaikan ya Buat teman-teman yang akan ke gunung gitu ya uh, walaupun itu hanya untuk bersenang-senang atau apa apa itu ya. yang intinya untuk teman-teman yang ingin berkunjung mohon jangan bahasanya jangan terlalu wan, sombong ya jangan, jangan terus sombong, sombong ya, ya. jangan gitu. sompral gitu ya. terus jangan ngomong yang aneh-aneh gitu kalau di gunung bilang hujan, ini mau hujan atau bilang haus, hujan hujan. Kalau bilang haus kehausan gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Intinya jangan ngomong apa-apa. Kita rekreasi, rekreasi aja. Jangan ngomong setan itu ini muncul hmm. kalau di gunung itu. Nah, hmm. di saat itu kan bawa HP pastilah. HP bawa, hmm. cuman nggak nge. -ng. Oh, nggak kenapa ya, tidak ada apa dokumentasi ya? Iya. Oh iya ya, bagaimana ya? Borok-borok kita dokumentasi ya. Kita aja tersesat, dan mikirin. itu udah hampir putus asa. Ya mikirin e, dapat jalan aja, kita udah bersyukur ya. Iya, benar. Mm -hmm. Cuman kita pegang apa itu? Cari sinyal doang. Bukan mm -hmm. kita mau bikin ini bukan. Tapi gak dapet sinyal. Gak ada sinyal sama sekali. Hmm. Bahkan HP mati gak apa hidup hidup tapi apa tidak hidup? ada sinyal tapi tidak ada sinyal oh. hmm. apa hidup padahal di situ banyak sinyal masih di sekitar apa ya curug apa ya curug pangeran curug pangeran ya saya ya. saya dapat sinyal di sana tapi di sana enggak saya pas gitu hmm. pas kejadian enggak ada suara-suara ular atau uh, babi atau apa Suaranya nggak ada, cuman burung. Kalau udah season sih, kita kayak samar-samar sama hujan ya, gitu sama angin ya, gitu. Ya, ya, angin, ya. gede banget gitu. Oh, ngelilingin aja di situ. Iya, hmm. gede gitu. Ngelilingin di tempat situ ya. aja ya. Itu udah ketinggian berapa itu ya? Katanya sempat uh, melihat kata temannya itu, sempat melihat apa? E, tanah longsor yang... Iya itu hmm. Itu dia di atas loh itu. Di atas, di atas banget itu saya, saya mau turun juga Terhalang oleh Lumpur Lumpur Lumpur Jadi kehalang oleh Lumpur yang sebenarnya tadi dia datang Ternyata disitu ada Lumpur Oke oke oke Ini pengalaman Yang sebenarnya sangat Horror ya bagi saya Karena penduduk asli pun kalau seandainya uh, mengatakan yang sombong som, Sompral lah bahasanya Ya tetap saja ya, dia akan tersesat, tersesat. Ya. <tuh> Jadi ini sepertinya hmm. cukup saja Kali ini uh, wawancara saya sama siapa? Iqbal Iqbal ya, ya. Jadi dia nih asli daerah uh, sekitar wilayah Gunung Gunder, kaki. ya kaki Gunung Salak. Uh, mungkin juga banyak kawan-kawan dia yang mengenal dia. Ya, ini cerita kita apa adanya. Ya benar. Ya, jadi ini memang saya udah beberapa kali ingin mengangkat cerita ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ya buat teman-teman. Uh, jangan suka mengambil sesuatu yang ada di uh, pegunungan karena itu memang bukan rumah kita sehingga jangan sembarangan untuk mengambil ini ada hikmahnya sekali uh, mudah-mudahan teman-teman uh, uh, ini bisa jadi pelajaran dan ini ke sebenarnya ini teman siapa Iqbal Iqbal ini punya channel uh, boleh disebutin channelnya apa channelnya si Bojes Si Bojes? Iya, Si Bojes. Iya, dia di channel YouTube uh, tentang apa ini? kemudian Oh, tentang komedi teman-teman. Jadi teman-teman nanti saya kasih linknya uh, di bawah ya. Hmm, linknya semoga teman-teman nanti uh, bisa melihat juga. Dan ini uh, dulu uh, saya memang agak mengenal beliau. Beliau ini memang asli sekali ya orang daerah Gunung Bunder. Iya. Uh, itu hanya beberapa kilo ya dengan gunung-gunung salak dan dia memang walaupun uh, dia itu orang gunung Bunder dekat kaki gunung salak dia memang tidak pernah mendaki gunung salak nah hmm. dengan secara tidak sengaja di akhirnya bisa mendaki juga tapi itu pun juga uh, tersesat. dengan tersesat hmm. ya hmm. tapi janti teman-teman semua uh, mungkin saya juga akan Berta, apa, membawakan acara ini lagi acara tentang misteri-misteri yang lain ya. oke okay, teman-teman nanti di subscribe ya uh, channelnya beliau ya, channelnya ya. bojes si bojes si bojes si bojes ya, si ya. ya. oke okay, teman-teman terima kasih untuk uh, kali ini salam Suscribe. subscribe dan komen ya. like ya Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. warahmatullahi hai, hai, hai, hai,